Selamat datang di channel Jadi Ilmu Sahabat Hari ini kami ingin mereview Software CBT UTBK tahun 2020 Yang diterbitkan oleh Erlangga Dengan judul Erlangga Fokus UTBK SBMPTN 2020 Scientech paket pertama Atau paket 1 nah, Untuk mendapatkan aplikasi ini nanti teman-teman eh, saya buatkan linknya di deskripsi silahkan di download nah, caranya adalah setelah download maka teman-teman akan mendapat eh, file bentuknya adalah RAR kemudian teman-teman ekstrak ya kan? pilih salah satu ya kan? contohnya ini yang dua klik kanan ekstrak to media Nah hasilnya adalah ini Nih kan, media. Nah itu di sini UTBK SBMPTN Saintek tahun 2020. Kita klik. Nah, nah. inilah tampilan awal dari uh, program CBT uh, Erlangga Fokus UTBK SBMPTN 2020 Saintek. Nah, seperti kita ketahui bahwa uh, Pelaksanaan tes UTBK tahun 2019 itu terdiri dari dua uh, uh, dua materi yaitu TPS dan TPA. Nah teman-teman di sini saya akan mereview untuk uh, software ini. Software ini diberikan secara cuma-cuma ketika teman-teman membeli buku uh, Erlangga Fokus UTBK SBMPTN tahun 2020. Terdiri dari tiga paket nah hari ini saya ingin mereview uh, salah satunya adalah paket pertama dari tampilan awal teman-teman bisa melihat judul besarnya adalah Erlangga fokus UTBK sbmptn 2020 Scientech karena memang ini ada dua buku ada Scientech dan soshum untuk yang soshum nanti akan saya akan review pada video berikutnya teman-teman Uh, pada tampilan awal teman-teman harus mempelajari dan membaca petunjuk teknis pelaksanaan tesnya. Di sini sebenarnya uh, ketika teman klik mulai, ini juga ada. Nah, pada tes UTBK tahun 2020 pada buku ini, ya, terdiri TPS adalah penalaran umum, pemahaman bacaan dan penulis, pengetahuan dan pemahaman umum, pengetahuan kuantitatif. Nah, sedangkan untuk tes akademik TK ataupun TK Scientech ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, teman-teman harus baca dulu nih petunjuk teknisnya. Tiap komponen tes terdiri dari 20 soal pilihan ganda. Anda harus menyelesaikan semua soal di tiap komponen dalam batas waktu yang ditentukan sebelum dapat mengerjakan komponen berikutnya. Berikut bagian yang ada dalam tes, ada kolom soal kan Bisa digeser, scroll Kemudian ada pilihan jawaban ada di bawah Terdiri dari 5 A, B, C, D, dan E kan? Tombol sebelumnya untuk berpindah kan? Untuk melihat kan? Kemudian kolom lembar jawaban Untuk memonitor satu jawaban yang sudah, ya Untuk semua soal dan waktu Teman-teman untuk Mencoba Mempelajari semuanya Meskipun pada tahun ini tes TPS-nya uh, tes UBTK-nya hanya TPS tidak ada salahnya teman-teman juga mempelajari ini. Kenapa? Kalau memang uh, tahun ini teman-teman belum berjodoh atau belum rezekinya, kan teman-teman akan mencoba jalur mandiri. Nah di jalur mandiri ini teman-teman ada soal tes yang TKA. Nah sehingga Teman-teman coba mereview lagi materi-materi pelajaran dan soal-soal yang berkaitan dengan TKA. Baik, kita coba review untuk penalaran umum, teman-teman. Kita klik. Tes penalaran umum terdiri dari 20 soal. Nah, di sini petunjuknya cermati teks berikut dengan menjawab soal yang nomor satu hingga 17 nomor 7. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada soal teks e, bahasa Indonesia. Di sini, teman-teman bisa e, scroll ke bawah, dan soalnya ada di bagian bawah. Nah, tetapi untuk memudahnya, tinggal klik angka di sebelah kanan. Ini kan, maka akan muncul soal-soal yang teman-teman inginkan. Ini soal nomor satu, dengan lihat paragraf pertama. Berarti, teman-teman bisa e, scroll paragraf pertama sesuai dengan pertanyaan dahulu. Kemudian, para soal kedua pun demikian hingga soal nomor 7, sesuai dengan petunjuk tadi. Nah, nomor 8, nah kita lihat begitu klik nomor, 8, akan muncul eh, petunjuk berikutnya, nomor 8 hingga nomor, 14, soalnya masih sama. Nah, teman-teman, ketika mempelajari materi soal seperti ini sepertinya membosankan karena, Kenapa? karena, isinya adalah teks semua. Akan tetapi, Teman-teman harus mengoptimalkan untuk uh, Pada bagian tes penaruh Kenapa? Sebisa mungkin ini dapat nilai sempurna Semuanya betul 20-20 nya betul itu Kenapa? Teman-teman bisa uh, menjadi uh, Titik poin Tabungan uh, nilai awal yang cukup besar nah Terusnya hingga terus 8, 9, 10 Tadi sampai empat 8 14, Nah kita lihat nomor 15 Nah, di nomor 15 Ternyata ada soal logika ya. Terus Logika prosedur pabrik harus mengerjakan bla bla bla. Nah jadi teman-teman bisa mengerjakan dulu Nah selanjutnya nomor 15 Ini sama-sama Matematika sederhana Pun demikian Jadi dari nomor 1 hingga nomor 14 Teman-teman Dihadapkan soal bentuk bacaan Nah Pun demikian Nah, nah aku, uh, Nomor 1 sampai nomor 14 Jadi optimalkan nilai teman-teman di Peman bacaan di nomor 15 Teman-teman sudah masuk pada soal logika Kemudian nomor 16 juga sama Nah, ini juga sama nih Matematika sederhana Dan peluang Terus 17, 18, 19, 20 selesai Nah, ketika teman-teman klik Tombol selesai Maka ikuti tujuh berikutnya selesai nah di sini teman-teman kelebihan dari software ini adalah teman-teman akan diberikan lembar jawaban dari jawaban teman-teman dan pembahasannya bagaimana cara mengetahui pembahasan dari soal-soal yang sudah di kita kerjakan tadi kita klik saja ini nah untuk melihat kunci di pembahasan klik nomor yang disilang merah yang salah oke Nah, di sini kita nomor satu sana kita salah, langsung aja scroll bawah. Nah, di sini ada pembahasannya di bagian bawah. Nah, mudah bukan? Artinya teman-teman punya guide, punya acuan. Kira-kira jawaban saya benar atau salah. Terus, pun demikian dengan nomor selanjutnya. Jadi lengkap dengan pembahasan dari detail, sehingga teman-teman bisa mengukur dan memperkirakan. Jawaban saya benar atau salah atau pembahasan yang ada di software ini benar atau sah? salah Oke jadi teman-teman ini untuk soal nomor 1 sampai nomor 20 untuk uh, tes penalaran umum Nah ketika teman-teman ingin mengerjakan soal berikutnya tinggal klik Pemahaman bacaan dan menulis Di sini soalnya hampir sama bahasa Indonesia satu 1-7 Sampai-sampai 7, -sampai berarti kita tek nomor 8 Nomor 8 seperti apa? Sama nomor 8 sampai nomor 14 Itu juga sama, masih teks. Tapi ingat ada petunjuk-petunjuknya Ingat teman-teman Bahwa mengerjakan soal berkaitan dengan bacaan Membutuhkan ketelitian, kesabaran Tapi ya gila, ini soalnya masih, masih mudah Itu nomor 8 hingga nomor 14 Nomor 15 kita lihat Nomor 15 misi masih sama, 15 belas sampai dua yaitu pembahasan bacaan hingga nomor ini tentang pembacaan dan menulis. Nah, di poin ini, teman-teman harus bisa mengoptimalkan pengetahuan teman-teman tentang kosa kata, kemudian tanda baca, penggunaan huruf besar, huruf kapital, kemudian kata depan, dan sebagainya. Saya yakin, teman-teman bisa klik selesai, selesai. Nah, bisa tahu nih. Sama dengan seperti yang bagian pertama tadi. Teman-teman bisa melihat pembahasannya di bagian bawah. Di bagian bawah nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat. Oh ini uh, jawabannya. Kenapa ini? Nah ini pembahasannya. Kembali soal nomor 13 seperti apa? Ini seperti ini. Dan pembahasannya seperti ini nomor 13. Oke okay. dan seterusnya. Lalu nomor 19 ini juga sama ternyata. Nah teman-teman bisa melihat, oh seperti ini. Oke kembali. Lalu bagaimana dengan soal pengetahuan umum, ini, pengetahuan dan pemahaman umum. Nah di sini perbedaannya kalau tadi soal sebelumnya adalah soal pemahaman bacaan dan menulis. Di sini adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Nah cermati soal berikutnya. Lihat pertanyaannya. Ide pokok paragraf. Ajaran bahasa Indonesia. Lalu seperti apa lagi nomor 19? Oke, okay. 14. No, Lihat. Di sini nomor 12 itu masih uh, teks. Begitu nomor 13 ada bahasa Inggrisnya. Jadi 13 sampai 16 ini bahasa Inggris. Ini kan masih 13 sampai 16 bahasa Inggris. Kemudian nomor 17 juga masih bahasa Inggris. Ya, jadi, dari nomor 13 hingga nomor 20 semua tesnya adalah bahasa Inggris, teman-teman. Jadi, tes pengetahuan umum dan pengetahuan dan pemahaman umum dari soal nomor 1 sampai nomor 12 itu masih bahasa Indonesia. 13 hingga nomor 20 adalah bahasa Inggris. Nah, sama ketika teman-teman ingin mengetahui bagaimana pembahasannya, tinggal klik tanda silang yang salah. Di sini teman-teman akan mendapatkan Jawabannya. pun demikian soal bahasa Inggris nah, tapi saya yakin soal bahasa Inggris ini tidak terlalu susah karena memang masih menggunakan grammar sederhana Betul nah, teman-teman ini bagian berikutnya yang keempat adalah tes pengetahuan kuantitatif nah ini sering jadi pertanyaan dari murid-murid saya khususnya anak IPS kenapa sih pak? Dengan tahun ini Tes UTBK-nya sama gitu kan antara IPA dan IPS. Enak dong anak IPA. Sudah terbiasa dengan pengamatan kuantitatif. Sejauh belum tentu. Belum tentu anak-anak IPA juga bisa mengejarkan karena ini soalnya tidak terlalu susah, juga tidak terlalu gampang hanya membutuhkan ketelitian. Baik. Ini nomor satu, Soal sama nomor 2. Kemudian nomor 3 dan seterusnya, ini modelnya sama teman-teman Nah, jadi ketika nomor 20 selesai, klik nah, sama, keunggulan dari software ini teman-teman ada cara pembahasan untuk soal-soal yang bersifat perhitungan juga, dan ini memudahkan bagi kita untuk mengecek apakah jawaban kita benar, atau pembahasan yang dari software ini benar atau tidak ini teman-teman untuk soal Pengetahuan kuantitatif Nah, berikutnya adalah Kita coba ke menu utama Kalau teman-teman ya kan, Mengerjakan keempat ini so soal tadi Sudah ingin selesai Sebenarnya ini dia belum bisa melihat hasilnya Kenapa? Karena tes pada software ini dibuat secara sinergi yaitu tes potensi sekolastik dan tes potensi akademik jadi sekarang kita coba lihat bagaimana model soal yang ada di tes kemampuan akademik ya matematika ini tentang logaritma soal yang pertama kedua, nomor kedua tentang bilangan real eksponensial keempat persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ini pelajaran kelas 10 Lalu ada Persamaan linier kan Sistem persamaan Kemudian ada diketahui uh, Komposisi Kemudian yang keenam adalah matriks Ketujuh suku barisan Kemudian yang delapan adalah aritmatika sosial atau matematika ekonomi Kesembilan suku banyak Sepuluh vektor Sebelas uh, Trigonometri ya Persamaan trigonometri Untuk mencari nilai X nya 12 adalah persamaan lingkaran Persamaan lingkaran dengan uh, Model uh, X kuadrat Y kuadrat Min 2 PX plus Q ya, Dengan jari-jarinya diketahui 12 adalah uh, Bangun tiga dimensi Keempat itu adalah Transformasi Kelima limit 15 limit 16 turunan Terus, 17 adalah aplikasi dari anti turunan. Nomor 18 nilai rata-rata statistika. Lalu, di sini juga sama, masih statistika. Oke, peluang nomor 20 selesai. Nah, pun demikian, kalau teman-teman ingin mengetahui caranya lebih detail, tinggal klik saja. Nah, ini contoh nomor 20, ya, teman-teman. Nah, di sini lihat jadi, pembahasannya memang ada yang disingkat penjelasannya, tetapi saya yakinlah teman-teman bisa mengerjakan dengan mudah. Baik-baik, selanjutnya adalah kita lihat fisika nomor satu di sini. sih uh, eh besaran ya, besaran pokok dan besaran turunan, kemudian gerak partikel. Ini ada materi tentang gravitasi. Eh, oh, bukan, GLB dan GLBB menempel vertikal ke atas, gerak vertikal ke atas, kemudian e, getaran harmonik. Kemudian di sini adalah e, usaha, hambatan, listrik, statis, dan dinamis. Lalu di sini ada daya, listrik dinamis. Di sini ada uh, hukum asas Black ya, asas Black, kan. Lalu uh, di sini perpaduan antara energi uh, potensial dengan energi listrik. Dari sini berkaitan dengan gas ideal. Nomor 12 itu tekanan. Nomor 13 belas filamen listrik, ikan. Kemudian ini berkaitan dengan cahaya dan alat optik. Nomor 14, 15 juga masih sama. Oke, okay, di sini berkaitan dengan kalor naik turun kemudian ke, ke gelombang ya. balasan gelombang nomor 17 18 adalah gelombang tanam besar. Propensi modulus 19 belas pengamat mendengarkan. Nah ini hukum Doppler. Lalu intensitas cahaya selesai. Nah, sama teman-teman bisa melihat pembahasannya. Oke, pembahasan dari nomor satu, nomor nomor dua teman-teman bisa catat lagi, kulik lagi, cari lagi. Nah, lalu kok soal kimia? Ini sama ini tentang reaksi, kemudian uh, titik beku, ini kan koloid ya. Nah, di sini teman-teman uh, harus mencoba memahami lagi lalu apakah teman-teman wajib mengerjakan ini uh, tentu tidak tetapi tidak ada salahnya untuk mereview lagi kalau memang teman-teman ingin cepat melihat hasil nilai dari uh, TPS tadi terakhir kita kerjakan yang biologi kalau ke teman-teman ingin langsung meng-skip meng boleh langsung selesai oke okay. maka Lihat, di sini terakhir, teman-teman. Begitu teman-teman sudah menyelesaikan seluruh pelajaran yang ada di tes di menu utama ini tadi, ini kan? maka teman-teman bisa melihat hasilnya. Kan? Oh ya, ini tadi. Uh... Ini dia. Tampilan akhir daftar nilai TPS. Sehingga teman-teman nanti, nanti bisa melihat berapa ini peroleh untuk tes penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, kuantitatif, dan nilai tk nya Dari sinilah teman-teman jadi acuan bahwa teman-teman eh, bisa eh, mengerjakan variasinya. Ini adalah eh, paket 1. Ada tiga paket teman-teman nanti kalau teman-teman butuh untuk uh, paket 2 dan 3 silahkan uh, ketik di komentar nanti coba akan uh, saya persiapkan demikian teman-teman review kami tentang uh, soal CBT komputer based test dari buku Erlangga Fokus OTBK SBPTN 2020 yang Scientech. terima kasih semoga pemaparan kami bermanfaat jangan lupa Uh, dukungannya untuk mengklik tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Terima kasih. Sampai jumpa.